Kuda memang bukan hewan peliharaan yang umum dipelihara di Indonesia. Harganya yang mahal, perawatan yang tidak mudah serta membutuhkan lahan yang luas adalah alasan mengapa mamalia dari genus Equus ini jarang dipelihara. Biasanya, kita hanya bisa menaiki kuda yang disewakan di tempat-tempat wisata. Tahukah kamu, jenis kuda apa yang paling populer dan banyak dipelihara di dunia? Simak penjelasan berikut. Namun, sebelum lanjut alangkah baiknya dukung Chanel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Kuda Arab Bisa dibilang, kuda Arab adalah salah satu ras kuda tertua. Sesuai dengan namanya, kuda ini berasal dari Semenanjung Arab. Diperkirakan, kuda ini memiliki garis silsilah hingga 3000 sebelum masehi. Tinggi kuda ini 145-155 cm dengan berat 360-450 kg. Warnanya bervariasi dari hitam, putih, coklat dan abu-abu. Kuda ini pantas disebut kuda berdarah panas karena dapat berlari dengan cepat, berkat daya tahan dan staminanya serta kecepatannya. Kuda ini cocok untuk dilombakan. <Sess> kuda Arab sudah hidup berabad-abad dengan manusia, sehingga mereka menjadi hewan yang peka dan cerdas dalam berkomunikasi dengan penunggangnya. <Sess> Posturnya yang gagah dan berotot, kuda Thoroughbred memang cocok sebagai kuda pacu. Sekitar 300 tahun lalu, kuda ini sengaja dikembangbiakkan untuk keperluan balap dengan menyilangkan kuda Arab dan kuda lokal. Kini, kuda Thoroughbred menjadi kuda balap paling populer di wilayah Amerika Utara. Kuda ini lebih tinggi dari kuda Arab, yakni memiliki tinggi 157-173 cm. Warna yang paling sering ditemui adalah coklat, hitam dan abu-abu. Biasanya, bagian kaki bawah kuda Thoroughbred berwarna putih, seperti sedang memakai kaos kaki. Karena dilombakan sejak usia 2 tahun, kuda ini mudah stres dan mengalami cedera. Morgan Kuda berwarna hitam ini memang terlihat elegan dan misterius. Namanya pun keren, yaitu Morgan. Kuda ini memiliki tubuh yang padat, kaki yang kuat, mata yang ekspresif dan tubuh berotot. Di tahun 2005, diperkirakan ada 175.000 kuda Morgan di seluruh dunia. Kuda ini bisa dipakai sebagai kuda pacu, show jumping, dan kuda tunggangan. Bukan hanya itu, kuda ini juga dipakai sebagai tunggangan untuk kavaleri atau pasukan berkuda di instansi militer. Tinggi kuda Morgan adalah 145-157 cm, dengan berat 408-453 kg, dan bisa hidup hingga usia 30 tahun. Kuda ini memiliki temperamen yang ramah, bahkan pada orang asing sekalipun. Kuda Kuartal Amerika Kuda kuartal Amerika adalah pelari sprint yang hebat. Bukan hanya itu, ia bisa berlari dengan kecepatan 55 mil per jam atau 88,5 km per jam. Tak heran, jika kuda ini dipakai sebagai kuda pacu, rodeo maupun untuk bekerja. Kini, diperkirakan kuda kuartal Amerika berjumlah lebih dari 5 juta ekor yang tersebar di 95 negara. Kuda ini memiliki tinggi 142-162 cm dengan berat 430-544 kg. Warnanya pun bervariasi, mulai dari merah kecoklatan, abu-abu, putih, hitam dan coklat. Kuda ini cukup ramah dan bisa bekerja dengan hewan ternak seperti sapi. Kuda ini sering dilombakan untuk lari sprint pada jarak 200-800 meter. Apalosa Kuda ini memiliki bintik-bintik di tubuhnya seperti anjing Dalmatian. Di samping penampilannya yang mencuri perhatian, kuda ini juga dikenal berkat kelembutannya, keremahan dan loyalitasnya Sejarahnya, kuda ini dibawa ke Amerika Utara oleh orang Spanyol di tahun 1600. Kuda ini memiliki tinggi 56-60 inci, atau 142-152 cm, dan berat 430 hingga 544 kg. Biasanya, kuda ini dipakai sebagai alat transportasi, berburu binatang dan bertempur. Selain itu, kuda apalosa juga dipakai untuk tunggangan jarak jauh, balap, rodeo dan olahraga lain. Nah, itulah beberapa ulasan mengenai kuda terpopuler versi Liputan 5, semoga bermanfaat.